salam listrik bosku kita berjumpa lagi bosku ya kali ini saya akan mereview motor listrik bosku motor listrik keluaran dari uwinfly mereknya kebetulan blue wheel ini produk lama juga bosku ya produk lama bosku soalnya kan yang terbaru sekarang kan N9 N9 sama New Love Summer nah untuk spesifikasinya sendiri bosku ya motor listrik ini masih belum bisa bersurat bosku, masih belum bisa bersurat untuk yang Blue Wheel. Yang sudah bersurat kan punyanya Unifly kan n 9 sama New Law Summer, infonya dari pabrik bosku. Kalau Blue Wheel ini masih belum bosku. Nah, untuk spesifikasinya selain belum bersurat, terus ini baterainya juga masih SLA bosku, 72 volt, 20 ampere. Untuk, untuk motornya, kalau di brosur bilangnya kan kalau di brosur kan tertera 1200 bosku ya ini realnya kalau nggak salah 2000 bosku nah ini bosku kita cek bosku ya 72 volt 2000 watt bosku ini sangat rekomend bosku sebetulnya bosku sangat rekomend ini dengan harga cuman 11900 sudah dapat motor yang 2000 watt bosku nah untuk kecepatan kecepatan maksimal 55 km bosku untuk bebannya bisa sampai 170 lebih bosku dan maksimalnya untuk jarak tempuhnya 70 km kurang lebih 70 km nah selain itu kita lihat fitur-fiturnya bosku ya ini sudah lengkap bosku ini udah lengkap. Ada USB, buat ngecas HP bosku. Ini biasalah buat gantung barang bosku ya. Ini juga ada saku bosku, buat naruh barang dompet atau apa tapi HP. Tapi saya nggak sarankan untuk naruh dompet atau HP di sini bosku ya. Lebih baik di dalam di tas, bawa tas aja bosku. Nah, kita cek-cek fiturnya bosku ya. Ada lampu lampu bosku rating rating kita coba bosku rating nyala bosku nyala bosku ya selain itu juga ada tomb anu bosku sekakal kecepatan sih ini bosku kontrol speednya bosku nah satu dua tiga bosku nah di sini ini ada trip bosku juga ada udo bosku ini indikator baterainya kecepatan control speednya bosku ya nah kalau misalkan mau kecepatannya ditahan bosku ya pengunci kecepatan bosku tinggal tiga saja ini ditekan bosku nah dia stabil bosku stabil di sini bosku 34 km per jam bosku nah kalau kita tekan lagi nah penguncinya sudah berhenti bosku nah untuk mundur bosku ya mundur kita tinggal tekan ini bosku sambil digas ini fitur mundur bosku sudah ada bluetooth speaker bosku Buat takbiran bosku atau mungkin 17an daripada sewa speaker bosku ya Bawa ini aja bosku pakai 17an keliling bosku style musik yang keras yang kenceng gitu bosku ya <laughs> Nah itu aja bosku ya fitur-fiturnya selain itu juga sudah ada ini sama lah bosku ya remote killers Nah selain speknya itu tadi kita lihat bosku banyak sudah pakai one tubeless bosku remnya cakram bosku ya remnya cakram hanya bantubles bosku belakang juga cakram bosku skoknya sudah besar bosku ini nyaman ini bosku gue dinaikin boncengan bosku Selain itu kita lihat bagasinya bosku Joknya bosku ah. Ini pembelian unit ada charger Dapat spion bosku Sama seperti biasanya lah bosku ya Cukup luas bosku Bisa ini buat naruh bekal ketika kita kerja bawa bekal bosku ya ke kerja bawa bekal bisa masuk sini bosku Mantel bisa masuk bosku Ini sudah ada shake ringnya Buat on-off bosku ya kok shaking si mcb bosku tidak mcb nya bosku ya buat memutus arus sekarang kita coba naiki bosku ya seperti biasa kita coba naiki bosku Nah kita pakai kecepatan saya yes, ini bosku langsung bosku saya sukanya pakai di gigi tiga bosku kecepatan tiga pengatur kecepatan tiga nyaman ini bosku sama kayak naik motor bosku sama kayak naik vario bosku kita coba top speed bosku ya berapa larinya bosku Wah wow, udah kenceng ini bosku Kalau dibuat dalam kota bosku Nyaman lah bosku Enak bosku Harga motornya sekitar Rp 11.900an bosku Tapi dengan speknya yang seperti ini Menurut saya cukup lah bosku Worked out lah Terus juga depannya sini luas bosku bisa buat naruh galon kalau misalkan beli galon bosku ya. Untuk garansinya sama bosku ya. Ya garansinya sama untuk baterainya 6 bulan, motornya 2 tahun. Motor itu dinamo bosku ya. Oh ya ini sendiri dinamonya masih pakai BLDC bosku. Yang hub. BLDC yang hub. Nah. Untuk frame-nya 5 tahun bosku, itu garansi yang ditetapkan dari pabrik bosku ya. Udah sekian dulu bosku Seperti biasa bila ada salah kata atau ucapan Saya mohon maaf Sementara ini saya masih bisa nge-review Yang unit yang ada dulu Next nya akan kita coba review unit yang lain bosku Yang sesuai permintaan dari bos-bosku semua ya Saya masih ada utang janji 2 Excellent sama isi go 2 Nah sekian dulu bosku Saya tutup videonya Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan, gak perlu takut, gak perlu malu, bertanya gratis bosku. Langsung WA juga gak papa monggo silakan. Ketika saya atau teman saya Dodi free, pasti akan langsung dibalas bosku. Ketika ada pertanyaan apapun, silahkan ditanyakan. Di kolom komentar bisa, di WA bisa. Jangan lupa di subscribe jangan lupa like sama aktifkan loncengnya bosku ya, biar dapat pemberitahuan yang terbaru dari kita bosku sekian dulu bosku ya, salam listrik bosku